Tentu tim Golden Warriors Masya Allah Papa B Terlihat ya Papa B Memasuki lapangan Masya Allah doakan ya untuk Idola kesayangan mudah-mudahan selalu sehat Selalu bahagia dan dijauhkan dari Orang-orang yang tidak baik Walaupun jalannya agak tentunya Terpijang-pijang ya Papa B Masih tetap terlihat Happy dan tersenyum Masya Allah Idola kesayangan mudah-mudahan selalu sehat. Tahan tentunya doa terbaik selalu kita berikan untuk idola kesayangan kita. Dilihat juga bersama dia kalimat caption yang dituliskan oleh Kak Rosa Anas 24 Lar. Meskipun jalannya pincang, tetap senyumnya manis dong bikin meleleh. Masya Allah. Doakan yang terbaik ya untuk Bapak B. Semoga selalu sehat. Amin. Berikutnya, persahabat, ini kabar yang sangat ditunggu warga Konoha. Alhamdulillah, Piala Penghargaan Indonesian Music World 2022, Piala pertama di kategori sosial media Artist of Dios, diraih oleh Bunda Lesti kejoran Pembacaan nominasi itu oleh Kak Loli, persahabatnya, dan Fuji. Wow! Bunda Lesley memang keren banget persahabat dia Piala penghargaan pertama diraih oleh Bunda Lesley Kejora Dan untuk perwakilan itu ada Pak Yonatan Yang mengambil piala penghargaan Masya Allah Alhamdulillah menang persahabat yang di kategori Sosial media artis of the years Bunda Lesti Masya Allah ini keren banget Suatu kebanggaan untuk kita semuanya Dan pastinya berkat dukungan Warga Konoha, Lesti Lovers Lesla Lovers Masya Allah kalian hebat Kalian luar biasa Terima kasih untuk semuanya Yang sudah mendukung karya-karya Bunda Lesti kejora. Untuk berikutnya juga, persahabat, ya, pastinya ini kabar yang sangat lebih membahagiakan sekali. Bukan hanya satu piala yang dilahirkan oleh Bunda Lesti Keciora, tetapi dua piala penghargaan sekaligus malam hari ini diborong oleh Bunda L. yang untuk Bunda Lesti di kategori Female Singer of the Year's, Alhamdulillah, menjadi perwakilan penyanyi dangdut satu-satunya yang mengalahkan Penyanyi pop persahabatnya Bunda Lesti Satu-satunya penyanyi dangdut Yang bisa meraih Piala penghargaan di kategori Female Singer of the Year Indonesian Music Award 2022 Alhamdulillah Piala ini buat kalian semua Pastinya pendukung Setia Bunda Lesti kejora. Alhamdulillah Selalu bersyukur persahabatnya Terbukti dukungan Untuk Bunda L Memang sangat-sangat luar biasa terharu bahagia wasinya warga Konoha Alhamdulillah berkat kekompakan kita semuanya mendukung karya-karya Bunda Lesti Masya Allah selalu bangga dan selalu kagum dengan idola kesayangan kita